Indonesia sulit akan maju kalau UKM-nya tidak ada pembiayaan eh, karena UKM dibiayai versi perbankan yang menggunakan jaminan, menggunakan perhitungan akuntansi yang sangat pelik dan rumit tidak akan pernah bisa cepat bereaksi apa beraksi di dunia ekonomi. Jadi equity crowdfunding atau security crowdfunding adalah solusinya. Santara hadir dua tahun yang lalu, Santara izinnya lengkap dari OJK dan Kemudian saat ini Santara adalah perusahaan pertama yang memiliki bursa sekunder, Di mana sahabat semua tahu bahwa kami sangat serius untuk membangun UKM. Kami menarget seperti Sengchen Stock Exchange. Kalau bursa efek Indonesia adalah Shanghai Stock Exchange atau New York Stock Exchange maka Santara bercita-cita menjadi Liga 2-nya. Kita nggak mungkin main di Liga 1, sudah ada pemain besar semua. Kita berfokus pada bottom of pyramid, kita berfokus pada Anda, kita berfokus pada para sahabat UKM semua supaya bisa mencari funding di Santara dan saat ini mempunyai metode untuk exit, yaitu bursa secondary. Jadi bagi mereka yang portfolionya main di Santara sebagai Mungkin investor receh seperti kita semua Tapi tahu. Tapi kita semua tahu Receh itu kalau digabungin akan menjadi Sebuah bisnis yang besar Bahkan ada Disneyland Saya cerita sedikit Walt Disney dengan Disneylandnya ada strategi yang namanya Cuts the last coin atau menangkap Koin-koin receh yang terakhir Dan negara Singapura adalah negara Yang menangkap receh Nilai recehnya adalah 2 billion dollar Dan itu cukup besar Hanya menangkap uang di bawah 5 dolaran Singapura dolar, yaitu ditangkapnya di airport canggih. Jadi luar biasa strateginya, jadi ternyata catch atau menangkap koin-koin ini bisa game-changing. Dan sekali lagi, Santara dan teman-teman UKM di Santara dan equity crowdfunding atau security crowdfunding, mungkin kami hanya berbisnis receh, tapi receh itu kontribusi untuk membuat bangsa Indonesia berdaulat. Itu adalah informasi dari Santara.